Oke jadi hari ini uh, saya mau bicara soal persihiran dan ceritanya kemarin tuh ada beberapa teman saya yang saya chat ya Saya chat saya mintain uh, coba kamu tanya tentang uh, sihir gitu apa sih yang mau kamu tanya tentang sihir Jadi pertanyaan mereka beragam ya jadi sudah saya list uh, dalam video ini pertanyaan yang saya jawab ini sebagian besar ya Dasarnya dari buku RVDs, ya. Kalau teman-teman pengen nonton yang buku RVDs dulu, klik aja di pojok kanan atas. Nanti muncul video-video yang berkaitan dengan buku-buku RVDs. Uh, saya langsung aja ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama dari Fida, ya. sihir itu nyata enggak sih? Yeah. Okay, sihir itu nyata enggak sih? Uh, kalau ditanya nyata apa enggak ya jawabannya ya tergantung persepsinya mengertikan sihir sendiri itu gimana kayak gitu kalau kamu mau berbicara sihir itu kayak eh, kayak di anime-anime itu kayak di eh, apa namanya kayak di harry potter gitu kan ada tongkat sihir di mantra aura, pada kadaura gitu kan terus muncul orang yang mati di depan kena mantranya itu, nah itu nggak nyata itu sihir yang cuma untuk hiburan kayak gitu tuh ya. Jadi tergantung persepsinya ya tergantung persepsi uh, vida sendiri. Kamu mengartikan sihir itu apa kayak yang di film-film uh, Harry Potter atau atau kayak di anime anime kayak gitu? Kalau yang di anime saya kurang tahu sih kayak apa. Soalnya hari itu ada yang nyebut kayak gitu. Nah kalau kayak itu, setahu saya nggak nggak nggak begitu sih itu. Tapi kalau mengartikan sihir itu seperti saya, saya misalkan melakukan uh, penyembuhan ke orang kayak itu, melakukan penyembuhan ke seseorang, ya menggunakan doa, menggunakan sentuhan-sentuhan, itu getaran-getaran, dan dan ternyata orang itu sembuh gitu. Nah, ya itu salah satu efek apa? Salah satu manfaat dari melakukan sihir penyembuhan seperti itu. Tapi bukan berarti saya yang nyembuhin. Saya cuma sebagai perantara, itu kan? Saya cuma tahu ilmunya doang. Kayak gitu. Nah, sihir yang seperti itu ya sihir penyembuhan kayak minum herbal, kamu ambil daun, habis itu daunnya direbus habis itu diminum airnya dan anda sembuh kamu sembuh ya itulah sihir penyembuhan kayak gitu ya, sihir itu eh, kaitannya sama ya reaksi kimia biologis resi fisika dan lain sebagainya dan juga ada spiritualitas di dalamnya kayak gitu jadi semuanya tergabung menjadi satu yaitu sihir oke jadi balik lagi pertanyaannya sihir itu nyata apa enggak ya balik lagi ke persepsi masing-masing sihirnya mau bagaimana oke okay, kayak gitu next pertanyaan kedua dari Mas Yadi ini, ini uh, Mas Yadi ini guru olahraga pertanyaan dari Mas Yadi apa sihir itu nyata nah pertanyaan ini sudah saya jawab di pertanyaan sebelumnya jadi uh, next aja kalau belum lihat balik lagi Pertanyaan kedua, apakah sihir selalu berhubungan dengan yang mistik? Selalu berhubungan dengan yang mistik. Yang mistik maksudnya hal-hal e, gaib kayak gitu. Hmm, kalau menurut saya sendiri ya, sebagian besar ya, iya kayak gitu. Karena kita mungkin anggap, wih, kok bisa kejadian begitu, kan kayak gitu. Misalkan kayak gini, eh, anggaplah dukun ya, dukun. Dukun ini... Mungkin di Jawa masih banyak, di Jawa Kita datang dukun kan, dukunnya bilang Saya sudah tahu kamu, kamu apa nyapa Mantap ya kan, kan kayak gitu Habis itu, uh, ternyata si orang ini pengen tetangganya jatuh miskin Karena kalah usaha misalnya, kayak gitu Wah, dukunnya ternyata campi-campi Terus minta uh, sesuatu harus begini, harus begitu dan ternyata tetangganya benar-benar jatuh miskin, usahanya melarat. Jadi kan mistik ini, kok bisa kejadian begitu? Padahal cuma baca doa, baca mantra, baca mantra mantra mantra yang jahat untuk gitu kan ya. Apa itu? Tiba-tiba kita nggak ngapa-ngapain, kok. Si orang yang nggak ada sangkut pautnya sama kita, malah jadi bangkrut betulan. Padahal kita nggak ngapa ngapain. Ya sebenarnya ada missing link di sini, ada sesuatu yang nggak kita tangkap kayak gitu, dan itu memang nggak bisa dilihat itu, ada penjelasannya, cuma nggak nggak dijelasin kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak selalu mistis, ada aja penjelasannya, ada aja yang bisa dijelaskan uh, dari sihir itu sendiri. Kita orang zaman dulu nggak tahu remote kan, ya? ada TV-nya, kan? ada TV mati, kita pencet remote TV di sini, cepet nyala TV-nya. Mungkin kalau orang zaman dulu, menganggap Wih, orang ini dewa, ini. sihir ini pasti Ya mungkin seperti itulah, tapi nyatanya kan Ya bisa dijelasin, kalau oh, ini remote TV, pakai infrared, yang gitu kan ya Disalurin gini, nyala TV-nya kalau dipencet artinya Ada baterainya, listriknya nyala, enggak seperti itu Jadi sebenarnya nggak selalu mistis sama seperti uh, yang dilakukan siapa kemarin yang ramai di Mandalika itu, yang pawang hujan tuh, saya sebenarnya kurang tahu sih apa yang yang dilakukan, cuma ya uh, menggunakan ini apa, apa alatnya itu, alatnya itu yang, yang di diginiin baru bunyi, itu sebenarnya alatnya yang saya tahu itu buat penyembuhan, jadi beberapa praktisi penyembuhan itu di luar sono ada yang menggunakan singing bowl. Ya, yeah, singing bowl itu dipakai buat uh, proses penyembuhan dengan suara. Jadi kalau ada orang diginiin sembuh, jadi sehat pikirannya, segar, eh, bukan bukan suatu yang mistis kan bisa dijelasin dengan gelombang suara itu tadi. Ya, jadi balik ke pertanyaan apakah selalu si mistis? Enggak juga, bisa aja dijelasin gitu. Pertanyaan ketiganya dari Mas Yadi masih Uh, apakah sihir termasuk sugesti? Ya, jadi uh, apakah sihir termasuk sugesti? Jawabannya ya uh, bisa. Jadi iya kayak gini uh, ritual doa, ritual doa ya, ritual doa, ritual sihir itu saya anggapnya itu termasuk bagian dari ritual sihir. Kan kalau doa kan, kalau doa kan kita harus yakin, gitu kan ya? Kita harus yakin bahwa Tuhan itu maha mendengar, maha mengabulkan doa yang kita panjatkan. Kalau misalkan kita nggak yakin dengan doa, jadi jadi kita meragukan meragukan Tuhan yang pertama. Terus yang kedua, efeknya nggak terjadi kayak gitu. Misalkan kita berharap eh, kita bisa pede di depan umum, tapi sugestinya <tuh> di dalam pikirannya kayak kayak gini, kamu nggak bisa kan? gitu, kamu enggak bakal bisa kamu lemah kamu bakal salah nanti kalau di depan jadi pikiran-pikiran gitu sugesti dari dalam diri itu mempengaruhi uh, doa tadi ya ritual dalam doa ritual sihirnya mempengaruhi ya kan jadi kalau masih ada diisahkan doa supaya supaya tubuhnya kuat supaya tubuhnya sehat memang sugestinya memang ya saya harus kuat saya harus sehat saya harus, sehat, saya harus tahan banting kayak gitu saya harus rajin berolahraga gitu sugesti sugestinya gitu supaya apa supaya kita tetap rajin ritualnya, ritual olahraga ya jadi balik lagi ke pertanyaannya mungkin agak bulatnya jadi apakah sihir termasuk sugesti ya balik ya sugesti itu bagian dari sihir karena sihir itu luas oke begitu pertanyaan yang selanjutnya pertanyaan terakhir dari Mas Yadi apa sihir berguna untuk keseharian ya karena sihir itu pasti berguna buat keseharian ya, ya apa aja termasuk sihir ya, doa kita berdoa kan kita berdoa kepada Tuhan yang maha esa mungkin gitu kita berzikir kita berpuasa itu bagian dari ritual sihir ya orang-orang ya, contoh aja ya orang-orang zaman zaman dulu ya yeah. supaya awet muda ritualnya apa supaya kulit tuh halus ritualnya itu dia mandi dia lulurin pakai madu tangan ada itu di, di mana itu ya saya lupa ada itu yang pakai ritualnya odor madu untuk apa supaya sehat ada orang ritualnya berjemur di matahari ya mungkin orang orang nggak sebut berjemur di matahari tapi Mungkin zaman dulu yang mereka menganggap matahari itu Tuhan Yang gitu. ya, anggap saja kita berjemur di matahari Itu sebuah ritual Ritual sihir Untuk apa? Ya kan vitamin D Mengubah provitamin D Menjadi vitamin D dalam tubuh Jadi itu sehat Bisa menguatkan tulang <tuh> nah, Jadi bermanfaatkan Orang ritual berpuasa Ritual sihirnya puasa Dalam buku RVDS itu ada ritual-ritual yang salah satunya ya Berpuasa disebutkan ritual sihir Berpuasa buat apa? Ya, mengistirahatkan tubuh. Terus berpuasa itu bisa juga eh, ada beberapa hari itu saya baca. Ya, bisa menyehatkan tubuh. Itu bisa meningkatkan sistem ketahanan tubuh kita. Nah, itu kan termasuk sihir juga. Ritualnya. Nah, jadi apakah sihir berguna untuk keseharian? Jawabannya, ya bisa. Bisa banget. Next, pertanyaan. Dari Syamsul. Syamsul ini teman saya. Saat sihir itu haram. Apakah sihir itu haram? Jawabannya ya ya emangnya sihir dimakan gitu. Haram itu dibilang haram ya enggak gitu. Sama pertanyaannya apakah pisau itu haram? Ya haram kalau dipakai buat. Eh, maksudnya bukan haram juga sih. Nggak boleh, yang itu kan nggak boleh kalau dipakai buat nyolok orang, nyolok temen, nyolok perutnya, nodong, ambil duitnya nggak boleh yang gitu. Cuma kalau misalkan pisaunya dibuat masak, ya gitu. kan boleh gitu. Sama kayak sihir, eh, sihir itu nggak di, nggak bukan kita langsung ngerti oh sihir itu sesuatu hal yang buruk, bukan sihir itu kayak alat aja gitu sama kayak episode tadi analoginya kita eh, itu kita anggap sebagai alat-alat aja ya jadi balik lagi pertanyaannya apakah sihir itu aram ya, ya bisa jadi bisa, bisa jadi kayak gitu bisa jadi ya tergantung pemakaian sihir itu buat apa nah pertanyaan selanjutnya eh, dari teman saya Erja ya, ini main kritis orangnya jadi sihir itu dilarang dalam Islam. Bagaimana ya sebel, seperti yang saya ucap di jawabannya Samsul tadi di video sebelumnya bahwa sihir itu kayak alat aja kayak pisau kan kayak gitu. Jadi pisaunya mau dipakai buat apa? Mau dipakai buat nyelakain orang ya? gak boleh. Mau dipakai buat uh, buat masak masak daging ya, potong daging ya, potong sayur ya, boleh-boleh aja kan kayak gitu. Sihir itu kayak gitu. Jadi Sebenarnya yang dilarang itu kan yang buruknya itu. Makan ayam boleh nggak? Makan ayam boleh, ya kan? Menyembelihnya kan kayak gitu. Atas nama Tuhan, atas nama Allah, gitu. Tapi kalau menyembelihnya itu yang ayam udah jadi bangkai kan, nggak boleh kan kayak gitu. Yang malah jadi penyakit kalau kita makan bangkainya Lagi pula makan bangkai juga nggak boleh kan? Nah itu ibaratnya sisi gelapnya sihir ya. Kita makan ayam tapi yang bangkai kayak gitu. Tapi kalau kita makan ayamnya, ayam dengan disembelih dengan atas nama Tuhan dengan tuntunan yang benar, ya boleh-boleh aja, ya, gitu. Jadi uh, balik lagi ke sihir tadi, sihir yang dilarang dalam Islam yang mencelakakan orang itu sebenarnya kan nggak boleh. Kita doain orang, ya. kita doain orang, kita baca mantra buat seseorang kan, ya, gitu. Sama-sama atas nama Tuhan juga kan, Iya atas nama Tuhan. Paling ya Tuhannya beda, ya ada yang nganggap Tuhan A, Tuhan A, Tuhan B, Tuhan C, nah Tapi sihir itu ya bukan permasalahan Tuhannya itu siapa, gitu. tapi e, prosesnya di situ. Misalnya kayak gini, e, kayak gini, ada orang mendoakan, mendoakan temennya jatuh kayak gitu. Ya semoga kamu jatuh, semoga kamu sekarat. semoga melarat. Berarti ya. Walaupun kita berdoa sama Tuhan ya, kita sudah benar-benar sama-sama Tuhan kita sendiri, gitu kan berdoa untuk hal yang buruk berarti kita melakukan sihir yang buruk kayak gitu, mengucapkan doa buruk ke seseorang itu, kan? ya berarti kita melakukan sihir yang buruk kan kayak gitu, sebenarnya santet itu kan mengirim mengirim doa yang buruk ini kayak gitu orang-orang yang mereka itu kayak gitu, mereka-mereka itu. Tapi Tuhannya ya Tuhan Tuhannya ya, ya mungkin makhluk lain Kayak gitu Nah tapi itu kan ritual sihir Sama-sama ritual sihir Sama-sama buruk Nah <tuh> Sedangkan sihir yang yang baik itu gimana Berarti kan ada yang boleh Yang boleh Ya kan Ya kan kita sholat kan? Itu ritual sihir juga sihir, Ritual pada Tuhan ya itu. Kita puasa Kita puasa Puasa untuk siapa? Puasa untuk Tuhan. Puasa untuk diri sendiri juga. Supaya badan sehat kan kayak gitu. Kita menanam pohon, kita doain pohon kita sehat. Itu kan sebuah ritual sihir juga. Ya bagi saya itu ritual sihir. Masa nggak boleh sih kayak gitu kayak gitu. Jadi kita berdoa ya Allah semoga tanaman ini sehat selalu, memberikan oksigen buat siapapun yang di sekitarnya dan tua panjang umur pohon ini memberikan oksigen bagi seluruh kehidupan amin akan seperti itu menurutku sih ya itu boleh-boleh aja kan itu sebenarnya ritual sihir oke jadi pertanyaan, balik pertanyaan apakah sihir itu dilarang dalam islam bagaimana ya tergantung pemakaiannya ritual sihir itu nggak selalu diartikan buruk kita berpuasa juga sebenarnya itu ritual sihir. Oke, itu aja semoga jawaban ini, ah, semoga jawabannya puas, eh, saudara Erza, saudara teman saya Erza. Kalau ada yang mau ditanya tanya aja nggak apa-apa. Kalau saya bisa jawab saya jawab, tapi kalau saya nggak bisa jawab ya saya paling bilang nggak tahu kan kayak gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Mas Ari Susanto, ya pertanyaannya apakah Santet masuk sihir nggak ya? Jadi eh, santet itu masuk sihir nggak ya? Kalau menurut saya sih masuk ya. Santet paku kan kayak gitu. Kita membuat ada paku di dalam badannya orang kan kayak gitu. Muntah paku kan kayak gitu. Ada rambut, ada apalah di dalam badannya keluar batu kan kayak gitu. Masuk sihir ya bisa jadi itu masuk sihir karena eh, bisa jadi ada, ada orang ngirim barang-barang gitu. Kepadanya ya. dengan cara-cara yang tidak baik kayak gitu. Nah, ada juga yang eh, misalkan santri, ya, keluar paku. Misalkan ya. keluar paku pada orang ini, penyembuh dukun sampai itu kan? Wah, tarik tariknya gini. Tiba-tiba, buat dia ada Tiba-tiba itu. Eh, tarik balik keluar paku itu ya keluar paku lah keluar jarum ya bisa jadi itu boongan kayak gitu ya soalnya begini saya pernah sendiri melihat uh, orang ya. ya dia dia tukang urut sih tukang urut dia tuh setiap urut itu pasti ada keluar entah kerikil atau apa nggak tahu gimana kok bisa dia itu muncul kerikil di tangannya kayak gitu pas hari itu saya orang-orang sekitar saya tuh kok bisa nggak ngeliat gitu jelas-jelas dia itu uh, li dia itu pakai apa namanya itu kan ada wadah-wadah minyak gitu kan memang agak gelap sih agak gelap <tuh> tapi dia itu ngambil dari dalam situ ngambil gitu kan habis itu dia urut tangan apa badan kita nah habis itu dia pura-pura narik gitu dia biasanya lihat nada paku, eh paku, apa kecil nih, kecil dari luar itu ada, dan itu saya sendiri mengalaminya, eh, jadi ya bukan berarti betulan yang kayak gitu, gitu ya, yang diobatin keluar paku keluar apa, ada juga yang operasi eh, apa di perutnya diambil operasi tanpa luka gitu ya, operasi tanpa jahitan kan. Gitu itu mungkin mungkin Mas Ari pernah lihat itu orang lagi berubah perutnya dibuka operasi gaib namanya itu ditutup-tutupin tisu habis itu tangannya masuk gitu nah habis itu tiba-tiba darahnya keluaran banyak nah, itu kalau tangannya masuk saya kurang tahu ya cuma itu ada triknya soalnya saya juga pernah itu dia jadi bongkar itu kayak gitu tuh. Jadi darah itu banyak banget itu darahnya. Itu memang sudah dia siapkan. cairan-cairan kimia, ya cairan-cairan bahan, -bahan, bahan, bahan tertentu yang direaksikan itu dia bentuknya jadi warna darah. Nah, kayak gitu. Akhirnya ya waktu disapu lagi nggak ada bekasnya sudah. Jadi dikeluarin lah itu apa barang-barang apa segala macam itu dia memang sebenarnya sudah disiapin. Jadi ya penyembuhannya bukan murni ditipu-tipu ya, kan kayak gitu. Tapi yaitu ya ada ada untungnya lah ada sugestinya Kayak gitu. Jadi sedikit ada tapi ya isunya tidak benar kayak gitu. Itu hal yang yang tidak benar. Itu menipu namanya ya kan. Nah Itu ya jadi Mas Ari Susanto. Jadi apakah santai termasuk sih enggak ya? Bisa jadi masuk ya. Jadi gak tergantung contohnya tadi yang gimana. Ya, jadi secara umum ya bahasa, gitu, itu santet. Itu suatu hal yang buruk. Demikian itu suatu yang yang efek gitu ya. Itu ya, tau juga sih sebenarnya. Jadi kalau menurut saya ya, itu masuk sihir cuma ya suatu hal buruk. Intinya begitu. Oke, okay, next. Uh, next ke Mas Madil. Apakah benar ada orang yang bisa mengirim sihir? Santet, pelet atau sejenisnya yang bisa membuat orang jatuh cinta, bahkan orang yang dituju sampai tergila-gila sama si pengirim, itu ada. Ya. Saya pernah juga itu uh, orang itu, ya ini contohnya itu membuat jatuh cinta ya. Jadi membuat orang suka ya, itu ada. Ada yang pakai jasa dukun gitu kan supaya supaya tergila-gila orangnya, itu ada aja kayak gitu di Jawa sana mungkin banyak ya mungkin ya mungkin ya, kurang tahu juga sekarang masih ada apa enggak orang-orang yang begitu mungkin ada ya tapi ada juga yang kayak gini kita uh, kita memang melatih diri ya kita memang melatih diri uh, untuk meningkatkan kualitas diri kita dan akhirnya ya, banyak orang-orang datang suka sama kita kayak gitu ada juga yang begitu jadi bukan soal tentang pengirimnya tapi juga dari kitanya kayak gitu, dari kitanya itu misalnya ya orang rajin berpuasa, ya kan orang rajin berpuasa itu, ya mungkin faedahnya ya lebih sehat, mungkin wajahnya lebih cerah dilihat, orang rajin wudhu kan kayak gitu, orang yang berbuat benar kan, gitu mungkin wajahnya dilihat orang, loh. perasaannya, frekuensinya itu eh, mungkin lebih lebih di atas rata-rata dari punya orang. Nah, itu kan frekuensi menarik ya. Jadi orang tuh bakalan datang dengan yang dengan yang kita punya sekarang ini. Oh, se frekuensinya yang tinggi yang gitu. Naik di atas rata, -rata contohnya. Nah, orang yang frekuensinya di atas rata, rata yang sama frekuensinya bakalan datang sendiri. Kayak gitu. Bisa juga seperti itu. Tapi ada juga memang yang dikirim dia, tapi biasanya kalau ngirim, ya, <tuh> yang ngirim, misalkan ngirim-ngirim sesuatu gitu, bis, bisa jadi itu ya, nggak bertahan lama juga. Karena iman orang itu bisa naik turun, kan, kayak gitu, bisa naik turun imannya orang. Kalau mungkin imannya lemah, ya, imannya lemah bisa aja dia terus-terusan begitu. Digangguin ibaratnya lah, digangguin begitu, dibutain matanya ya kalau orang imannya kuat kan ya apa ya bahasanya ya mungkin sekarang imannya lemah tapi besok misalkan ikut pengajian sholat zikirnya terus-terusan kan kayak gitu eh, ya bisa jadi nanti yang ganggu-ganggu itu nggak betah kan kayak gitu jadi kita sedang frekuensinya di, diperbaiki kan kayak gitu ya jadi pertanyaannya, apakah benar ada orang bisa ngirim sihir? Ada aja, santet, pelet, atau sihinya ya ada yang membuat orang jatuh cinta. Ada kayak gitu. Tapi nggak bertahan lama biasanya. Kalau orangnya mau berubah, ya kalau orangnya mau berubah. Bahkan orang itu sampai tergilisah sama si pengirim. Ada yang kayak gitu. Ya. Misalkan saya uh, mau si A misalkan, si M misalkan. si S apalah. Suka sama saya kan kayak gitu Nah ternyata Ternyata hasilnya si dukun tadi berhasil Wah saya suka Dia suka nih sama aku nih Kan kayak gitu Tapi kita ya ter, tetap Apa? Tetap oke-oke okay -okay aja nih Karena kita di level yang segitu-gitu juga Pengen disukain dia Padahal ya kayak gini Dia tuh lagi dalam pengaruh Ya kan pengaruh buruk yang kayak gitu Tapi suatu hari ya, dia ikut pengajian ikut uh, ikut refreshing ikut jikir doa bersama kayak gitu ikut ritual ibadah ke gereja atau ke masjid atau ke vihara mungkin atau ibadahnya dimanalah kayak gitu kan Wih, akhirnya dia terbuka matanya akhirnya dia nggak anu lagi nggak kok bisa sih aku suka sama si itu kok bisa sih ya, aku suka sama si itu ya, ini dia sadar kayak gitu soalnya kayak gini ini pernah teman saya ngalamin juga saya lupa itu ada itu di ya, teman saya itu dia suka sama ya, sama seseorang ya saya ingat uh, dia dia itu suka bukan suka sih dia itu kayak bahwa orang ini kayaknya baik nih buat diikutin kayak gitu nah sampai rela ngeluarin uang banyak buat beli produknya kayak gitu. Nah ternyata ternyata orang ini orang ini buruk kan gitu. Orang ini buruk setelah ketahuan beberapa bulan itu berteman sama ternyata orang ini buruk. Sampai ya saya berteman dengan orang lain ya saya saya ikut dia penyiasan-nyiasan dia gitu. uh, dia ngasih tahu saya begini begini begini. Saya bilang oh iya juga ya bener ya kok bisa aku kena itunya dia kok bisa aku beli jutaan rupiah sama dia ada lagi teman saya jauh di sana ya, karena dia itu fans banget sama seseorang saya awalnya memang sudah agak ragu cuma ya karena dia lebih tua saya menghormati orang itu ya orang itu saya hormati sebagai guru karena waktu itu memang di guru nah teman saya ini sama saya sama dia sama-sama murid tapi abis saya keluar dari situ, saya ada merasa sesuatu yang gak nyaman ya gitu. habis saya berteman sama yang lain, dia ini orang ini nggak mau keluar, nggak mau keluar itu terus sama orang itu yang dia, yang guru amatan guru itu tadi. Akhirnya apa diporotin terus dia, porotin terus. Tapi nggak merasa kayak gitu tuh merasa. Dan uh, sampai suatu hari ditabok dia, ya. ditabok sama teman saya itu. maksudnya ditabok itu dinasehatin secara kasar gitu ya. Bukan ditabok beneran ya. Jadi akhirnya dia sadar habis itu. Habis itu dia dimaki-maki sama gurunya. Sama guru itu. Bahkan saya juga dimaki-maki karena karena saya saya nggak percaya sama dia sudah kayak gitu. Jadi eh sumber uangnya hilang satu kayak gitu. Ya jadi pertanyaannya saya tadi ada nggak orang yang ngirimkan juga itu? Ada aja. Berbuat hal buruk kayak gitu ada aja. Ya. Jadi bagaimana ngatasinya ya? Diperbaiki diri kita lagi. seperti itu. Okay. Next pertanyaan Dewi. Dewi. Sihir penglaris, sihir kayak pelet, sihir biar orang sakit, itu apa ada batasan waktu? Maksudku haruskah ritualnya diulang-ulang terus? Dan aku di sini kan ada anak indigo. Biasanya ya ruhia gitu apa orang itu bisa mengetahui sang pengiring soalnya aku pernah mengalami kejadian ini dan si dewa nih mungkin merasa ya dewanya nanya. mungkin merasa ya kalau dijahilin nangis terus dan metode apa yang bisa mendengar sihir sedangkan aku awam sihir nggak tahu sedang disihir atau enggak? ya jadi begini uh, saya ulang pertanyaannya apakah eh, sihir penglaris, sihir kepelet, sihir bianglala itu apa ada batasan waktu? Ada, ada. Setahu saya sih ya ada. Kalau misalkan ya, kamu dipelet gitu, supaya suka sama orang yang gitu, atau kamu merasa kamu dijahilin orang sakit kayak gitu. Itu ada batasan waktunya. Maksudnya batas eh, apa? Maksudnya ah, harusnya ritual diulang-ulang ya. Kalau mau terus-terusan mungkin iya bisa dia ulang terus kan kayak gitu. Cuma ini sekalian menjawab yang gimana menangkal sihir ya kayak gini sihir yang buruk ya kamu dibilangin jahat sama orang atau kamu sakit karena seseorang mungkin ya kamu dibilang kayak gitu atau kamu mungkin merasa harus suka sama orang itu ya? ya yang kayak gitu itu bisa bisa berubah ya. asalkan kamunya berubah juga cara sederhananya ya kamunya berubah supaya nggak dia ya, ikut terus karena level-level seseorang ya. Kalau sedang diganggu. Misalkan kamu diganggu genderuwo kayak gitu kan. Hantu kan kayak gitu. Artinya ya kamu sama genderuwo yaitu mungkin frekuensi frekuensinya lagi sama. Jadi makanya kamu bisa lihat mungkin digangguin kan gitu. Senang digangguin karena mungkin frekuensinya sama. Ya seperti itu. Nah, sama dengan orang ngirim, bisa ngirim. Mungkin frekuensinya sama, dia menyamakan frekuensinya. Oh, kalau orang frekuensinya tinggi, misalnya vibrasinya bagus, orang lain rajin. Uh, misalnya rajin ibadah, misalnya gitu kan, terus terusan itu mengupgrade diri, menjadi lebih baik ya. Dengan frekuensi khusyuk, tenang, penuh cinta kasih, selalu mendoakan orang, nggak pernah jangan... Dengki sama orang Nah kan itu frekuensinya bagus Ya itu akan membuat betting tersendiri Dari hal-hal buruk Dan maka itu bakal menarik Hal-hal baik lainnya Seperti itu Ya, Jadi gimana menangkal sihir Ya ubah diri dulu Sihir yang buruk yang masih perlakuan Orang yang jahat kan? Kayak gitu. Bagaimana dengan sihir penglaris Kayak gitu tuh, eh, Sihir penglaris ini maksudnya Apakah di, dikasih barang tertentu supaya laris gitu. Ya kan itu sama kayak sama kayak apa ya? Itu benda kayak mereka tuh membuat orang manggil ke makan-makanan itu kan supaya dia makan, kan dia ya itu. Itu kan sesuatu yang ya kita minta sesuatu dengan bangsaan aduh mungkin ya, Soalnya saya pernah cerita eh saya pernah dengar cerita kayak gini Dewi ada orang ya di, di Surabaya kalau salah ini orang ini punya makan warung makan di dua lantai nah ternyata di lantai atas itu nggak boleh di naikin harus sepi nggak ada siapapun di situ dan si orang ini yang kerja di situ ternyata penasaran dia siap sih kok kayaknya ada anak-anak tadi dia dengan terus main-main sini di atas dia ternyata dia cuma sendiri. Nah, abis itu ternyata dia ada satu kamar tuh nggak boleh dibuka dan itu kalau dia ke situ, ya kalau dia ke situ ternyata dia melihat sesuatu kayak gitu. Wah, ada mata merah di dalam tuh besar sekali. untuk dia lihat dan ternyata itu ya penglarisnya kan kayak gitu. Penglarisnya buruk dari bangsa buruk yang itu, jadi itu makanan orang kadang dia lihat itu dilelehan itu hilernya itu igernya bangsa jin itu, ya bangsanya hantu itu tetes ke makanan supaya enak makannya karena makanan itu disitu ramai terus katanya, katanya orang yang kerja itu Padahal <tuh> dia dia sendiri ngerasa makanan itu biasa aja nggak nggak enak-enak banget sama mungkin ada beberapa orang yang mungkin menurutnya orang ini datang ke warung yang referensinya orang enak, mungkin mayoritas enak tapi mungkin kamu risik merasa itu risik biasa aja kayak gitu, bahkan kok kayaknya kotor gitu, tapi ke orang-orang suka gitu, bisa jadi ya bisa jadi ya, bisa jadi ya buruk-buruknya mungkin ya dia pengguna itu ya. Tapi yang gak selamanya kan ada juga selera orang beda-beda. Jadi kita nggak bisa menentukan yang penglaris itu uh, apa benar pakai penglaris apa enggak. Ya, yeah. si dewa mungkin merasa kalau dijahili nangis terus bisa jadi kayak itu. Tapi bisa juga dia kecapean. Ya yeah. anak-anak itu kadang kecapean main hp terus ditinggal mamanya pergi kan. Ya. Yeah. Terus dia main sama yang lain ke sana ke sini capek bisa juga kayak gitu bisa juga karena sering ketawa Ada juga kalau kalau sering ketawa itu enggak lama bisa nangis kayak gitu Ya nggak bisa langsung dipastikan itu karena pengaruh luar atau gimana bisa jadi karena masuk angin gak enak badan kayak itu dia nangis Bisa jadi seperti itu ya Oke semoga menjawab Oke next pertanyaan dari Anugrah Dulu sihir dianggap black magic sirita, nah untuk zaman sekarang apakah sihir masih ada nggak, positif atau negatif, ya, dulu memang sihir dianggap negatif, tapi sisi positifnya ada juga dan sampai sekarang sihir itu masih dianggap negatif, walaupun sisi positifnya ada, ya, mas Anugrah mungkin ya bisa dengar penjelasan saya yang tadi, eh, apakah sihir itu yang gimana gimana ya, ada penjelasannya tadi ya di di penjelasannya mas uh, mas yadi tadi ya cek aja nanti di komen di menit keberapa oke jadi apakah positif atau negatif ya tergantung kalau dia memang dia buruk kayak gitu ya berarti kan negatif jadi nggak baik buat dilakukan apakah ya sedangkan kalau dia positif ya berarti kan itu baik dilakukan seperti ritual sihir Ritual, eh misalnya ritual puasa ritual uh, sedekah gitu yeah. semoga menjawab next mas Fuad apa benar yang percaya sihir itu hanya delusinya saja tergantung lagi delusi itu uh, enggak juga ya dibilang dibilang misalkan dia bisa membuat ya bisa menyembuhkan orang ya dengan tangan gitu. set sembuh apakah itu dia berdelusi ya semuanya enggak ya enggak itu minyak itu kan tangannya ini kan ada reaksi kimianya di sini ada reaksi listrikannya ya, di ke badannya orang ada lagi orang mantra di akhir ya ini ah didoain gitu, gitu, gitu kan didoain akhirnya diminum sembuh Oh ternyata ini kan bentuk sihir juga ini. Ini kan bentuk sihir. Dan ternyata eh, sembuh apakah ini sihir ya sihir? Ya ada penjelasannya tapi kan ada penjelasannya itu bukan lagi berdelusi. Itu ada penjelasannya bahwa air itu kalau didoain dia vibrasinya jadi bagus, air itu ion-ionnya jadi bagus. Ya. Kan ada pro profesor siapa itu dokter Emoto atau siapa. Eh lupa itu namanya ada profesor dari Jepang tuh meneliti itu pengaruh air terhadap doa kayak gitu mungkin buat bisa cari jadi semoga menjawab apa benar yang percaya itu cuma delusi aja ya enggak, enggak ya bahkan penganut ilmu sihir ini yang benar-benar sihir ya mereka tuh berpikiran punya pikiran cemerlang kayak gitu. ya. jadi dia berpikir ini logisnya di ini logisnya bahkan logisnya bukan Bukan ajaibnya, logisnya di mana? Iya, begitu. Orang diminumin air putih sembuh kan enggak logis sebenarnya kan? Tapi logisnya di mana ya? Dibacain tadi, jadi ion-ionnya berubah. Ya, jadi bukan berdenyusi, tapi dia benar-benar mikir. Orang percaya sihir Next, ijak. Zaman modern ini, apakah masih ada Goda-goda sihir yang ditujukan buat anak kecil? Ya, masih ada mungkin seseorang tuh nggak suka kan kayak gitu jadi dia uh, ngirimin dia ngirimin ke anak itu ada ada masih kayak gitu bahkan di sini kayaknya ada aja kuyang kan kayak gitu itu kan sihir dari orang-orang kayak gitu ya kuyang tuh kan katanya uh, makan bayi ya kurang tahu juga makan apa dia itu apalagi dia cari darah segar kayak gitu bahkan teman-teman saya dulu waktu kkn pernah ngeliat kuyang jadi pertanyaannya apakah masih ada saat ini? Masih ada. Nah pertanyaan selanjutnya gimana cara nangkanya? Nah itu ada di video sebelumnya tadi. Nah, di, di menit sebelumnya pertanyaannya si Dewi tadi. Ya jadi kalau uh, buat eh, siapa? Tidak ya, bisa lihat aja di video di menit yang penjelasan si Dewi tadi. Ada di komen tinggal diklik aja menitnya. Oke, okay? semoga menjawab. Jadi jawabannya masih ada yang kayak gitu. tuh Next. Maira, oke okay, ini pertanyaan dari bocil Maira. Cara jadi penyihir gimana? Cara jadi penyihir itu dengan cara uh, kalau penyihir-penyihir kayak di Harry Potter di anime-anime itu jadi artis aja ya, jadi artis aja nanti nanti mereka yang editkan jadi penyihir kayak gitu. Nah tapi kalau dalam kehidupan gimana cara jadi penyihir di kehidupan kita? Itu caranya. Ya cukup gampang, meningkatkan frekuensi dengan cara berbuat baik ya berbuat benar ya, berbuat baik, berbuat benar, melakukan yang benar oke, misalnya ya kalau harusnya berpuasa ya berpuasa waktunya sholat, sholat waktunya ya zikir, waktunya ibadah-ibadah seperti itu, lakukan ritual misalnya berjemur, misalnya berjemur di bawah bulan mendengarkan musik relaksasi, musik-musik klasik kayak gitu. Belajar terus menerus, nah, belajar memecahkan masalah sendiri dan nah, itu caranya menjadi penyihir. Dan pastikan keajaiban itu terus datang kepada dirimu. Kalau kamu merasa hidup ini sial terus, nah nggak bisa jadi penyihir perbaiki dulu diri Tapi kalau kamu merasa hidup ini penuh keajaiban, kamu misalkan dibantu ngerjain soal gitu, gitu, itu berarti kamu ya punya potensi lagi dikitnya, kayak gitu. Kamu tiba-tiba nah, dikasih uang, kamu tiba-tiba dikasih kejutan gitu, nah itu bisa. Itu berarti sudah jadi penyihir, oke? Okay? Ya seperti itu. Semoga menjawab. Next bahar oke sihir yang paling mudah dan bisa dilakukan tanpa aneh-aneh itu apa dan bagaimana kita tahu kalau kita tahu kita punya potensi bisa pakai sihir uh, bahar seperti yang sudah saya jelasin di uh, menit sebelumnya dari teman-teman yang lain ya. uh, seperti penjelasannya si siapa tadi ya jadi punya erza tadi ya punya Dewi tadi bisa juga didengar ya. apa aja yang di yang bisa dilakukan ya, seperti berjemur di matahari itu kan sebenarnya ritual sihir, kamu sholat itu juga ritual sihir, kamu e, beribadah, kamu berzikir supaya tenang itu kan sebenarnya ritual sihir juga, kamu menyembelih kurban itu kan ritual sihir juga, kayak gitu tuh. berpuasa, makan vegetarian, kayak gitu makan-makan Ya tipe vegetarian itu kan sebenarnya ritual sihir. Nah itu kan udah dilakukan ya. Membikin obat didoain obat airnya, supaya jadi obat supaya orang sembuh itu kan ritual sihir juga mudah dilakukan. Ya jadi seperti itu. Ehm, bagaimana kita tahu kalau kita itu punya potensi pakai sihir? Ya kamu hidupmu dipenuhi keberuntungan kadang-kadang ya. Kamu min, kamu ngambil daun misalkan yang kamu sakit tiba-tiba kamu ngambil daun ah, sembarang aja lah daunnya yang mana gitu, kan kan jadi obat diminum oh, sakitnya sembuh dan itu berarti kamu punya potensi kayak gitu kamu ngambil batuk misalnya batu entah kenapa kamu pengen ngambil batu terus ternyata ada orang ada orang itu di sebelah hampir lewat tadi kalau kalau batunya nggak di, kamu ambil dia bisa jatuh kebetulan banget waktu itu Hampir berbarengan waktunya, berarti kamu punya potensi kayak gitu. Itu menurut saya kayak gitu ya. Ya, semoga menjawab. Next, Nasril, mantra sihir itu ba pakai bahasa apa atau dari bahasa apa? Mantra-mantra sihir kayak kalau di... mantra-mantra sihir itu bahasa apa? Kayak gitu, kalau di Harry Potter tuh kan... apa dong potong terus ada. Expelliarmus, bahasa bahasanya aneh itu bahasa bahasa dari Harry Potter sendiri, dari dari dia sendiri. Terus kalau kamu lihat di logo DSA itu yang sering saya posting itu ada Inuarium Liviaergos dari Shaktosphaa, itu kan mantra juga. Itu ada bahasa sendiri itu, ya. Sebenarnya mantra itu ya kita buat-buat sendiri. Ada juga mantra bahasa Jawa. Saya pernah beli buku yang beli buku itu bongkar bongkar uh, gendam level-level itu ya pakai mantra mantranya ternyata bahasa Jawa ya mantranya bahasa Jawa dan ini diajarkan sampai ke eropa ke luar-luar negeri Australia Belanda dan lain sebagainya bahkan yang belajar ya mantra-mantranya orang orang Jawa itu jadi, mantra itu sebenarnya nggak melulu dari bahasa apa. Kita bisa buat sendiri mantra dari bahasa sendiri, bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Sanskerta, atau kita mau buat bahasa sendiri juga bisa. Itu lebih bagus, ya. Gimana cara buat mantra sendiri ada di buku RPGS. ya. Semoga menjawab. Next, Mas Yanto. Gimana caranya menghipnotis orang jadi menurut Mas Yanto ini? Mungkin di bagian dari sihir, ya sebenarnya ya menghipnotis orang itu ada tekniknya ya teknik hipnosis kayak gitu bahkan uh, Mas Yanto mau ngeklik video ini mau dengarin berarti kan sudah saya hipnosis supaya Mas Yanto mendengarkan ini kayak gitu uh, Mas Yanto punya anak, gimana caranya ngomong, dia nurut kan gak boleh kenapa HP, ya? dia nurut berarti Mas Yanto sudah menghipnotis anak Kok bisa ya faktor otoritas? Anda masih Yanto orang tua. Kan kayak gitu. Jadi ada faktornya, faktor otoritas. Faktor gimana cara komunikasinya benar kayak gitu. Jadi hipnosis itu nggak melulu buat orang teplok tidur tuh enggak. Enggak gitu. Jadi dia nurut apa yang lu mau, ya yang Mas Yanto mau yaitu berarti mas sudah berhasil melakukan hipnosis, walaupun gak harus tidur gitu. Jadi hipnosisnya dengan mata terbuka, keren ya. Dan itu kan dipelajari itu komunikasi, skill communication, communication skill kayak gitu, kan. Ya, jadi gimana cara menghipnosis orang, cara perbaiki komunikasi, kuatkan mentalnya. Oke, okay. jadi seperti itu, oke. Okay komunikasi bagaimana, nah itu dia perlu dipelajari banyak kok cara-caranya gimana Ya cara membujuknya ya paling tidak membujuk anak Misalkan anak main HP ya kayak gitu, enak eh, udah udah Kita nggak bisa bilang, sini HPnya ya itu Ya mungkin kalau orang tuanya galak mungkin ya takut tapi ya trauma kayak gitu Tapi kalau misalkan, jauh 5 menit lagi ya mainnya kayak kalau nanti kalau udah lima menit, yang ya ambil ya kan kayak gitu kita mengubah cara komunikasi kita. ternyata sudah lima menit bu dia, pasti ngasih kalau anaknya nurut kayak gitu. Kalau hanya penurut bener bener bener kita ngajarnya kayak gitu ya pasti dia ngasih kok. sudah perjanjian kan kayak gitu. Oke e, untuk itu e, sudah semua ada beberapa pertanyaan ini dari teman-teman sudah saya jawab. Semoga e, ada empat ya 14 belas orang ya jawab. Jadi semoga pertanyaan ini jawaban-jawaban dari saya ini semoga bisa menjawab pertanyaannya teman-teman. Oke, itu aja. Semoga video ini bermanfaat. Kalau ada yang masih mau ditanya Silahkan komen di bawah lagi. Nanti saya bakal balas di video selanjutnya atau di komen langsung dijawab. Semoga saya bisa menjawab. Ya, kalau saya bilang nggak bisa ya berarti saya memang nggak bisa. Oke itu aja semoga menerima semoga bisa menemukan potensi sihirnya masing-masing bisa melakukan sihir dengan benar dan baik bisa lebih menerima lagi bagaimana itu sihir dan lain sebagainya Oke itu aja selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh